Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semuanya! Sehat selalu dan selalu semangat ya. Semoga selalu dalam lindungan dan limpahan nikmat kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, pernahkah teman-teman mengalami ketika membuka menu PlayStore di menu PlayStore tidak terdapat garis? tiga yang berada biasanya di pojok kiri atas Nah kalau teman-teman pernah mengalami hal tersebut kali ini saya ingin berbagi tips atau tutorial Bagaimana cara mengembalikan kembali menu tiga titik tersebut kembali berada di menu Playstore Oke teman-teman seperti ini ya contohnya saya buka menu Playstore nah di disini di pojok kiri atas, uh, di menu Playstore saya ini tidak ada garis tiganya itu. Nah, gimana caranya untuk membalikannya tersebut? Oke, okay, let's go. Kita lihat langkah-langkahnya. Oke, okay, teman-teman, langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita klik pengaturan. Di sini saya klik pengaturan ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, di sini, di menu HP saya, saya ke pengaturan lainnya. Ini, oke, okay, saya klik pengaturan lainnya. Nah, di sini ada pengelola aplikasi. Saya klik pengelola aplikasi. Kemudian kita cari Play Store. Nah, ini Google Play Store. Saya klik ini, Google Play Store. Nah, di sini ada penyimpanan. Klik penyimpanan. Kemudian hapus data. Klik "Hapus Data", teman-teman. Di sini kita pilih "Bersihkan", ya. Oke, kalau sudah selesai, di sini kita kembali, ya. Kembali kemudian, di sini ada menu paksa berhenti. Nah, klik menu paksa berhenti klik oke OK ya teman-teman oke ini sudah selesai sekarang kita kembali ke playstore kita lihat di playstore oke saya klik playstore oke nah ini teman-teman menu di atas ini garis tiganya di pojok kiri atas sudah kembali ya sudah ada Oke okay, teman-teman demikian Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like-nya Dan jangan lupa bagi yang belum klik subscribe Klik subscribe-nya ya teman-teman Itu semua gratis Agar dapat mendukung channel ini Untuk terus maju dan terus berkembang Dan jangan lupa tinggalkan jejaknya di kolom komentar Dan share ke teman-teman lainnya Agar video ini bisa lebih bermanfaat lagi Terima kasih banyak teman-teman, see you next time, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.